Yesus Kristus memberkati anak-anak kecil. Lukas 9 ayat 46-48: Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, Ia menyambut Aku."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 Dan siapakah bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu.